pewok, ramas sih, bukan cintanya bukan gue tuh memang dari kemarin tuh bingung mungkin naon ya gue belum mangkrut hee nah ada yang dudos mama iya lah jadi ga udah omong jangan didengerin omong orang-orang stress itu omong berarti sini ini apa namanya real main tengah boleh sih RMT? iya iya iya kan boleh, boleh, boleh ada di sportnya Vox, jual beli lu masuk dulu aja matetan berdarah-darah aja ngeri coy Itu. Mang diskot, mang, gue jelasin. Oh, war sepul ya si kokoh Ada suhu. Selamat belajar ya kalian ya. Tolong cermati aja kalau yang ada bahasa-bahasa agak kompertas ya di skip aja ya. Yang bagusnya diambil. Halo selamat sore, selamat malam menjelang subuh bang Hipokrit. Waalaikumsalam bro. Apa kabar? Gimana kok? Seal Inter tuh sebelum Ether. Seal Inter itu sebelum Ether. Seal oh. Inter dari dari tahun 2000. Eh, -e, gue nggak main itu nggak main gue. Gue mainnya itu, pas dulu. Dulu website-nya awalnya masih Steelonline.com. Di situ mojitnya tebus sempat ada player itu huh?